Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. Islam yang pertama Syahadat. Bunyinya gimana? Syahadat. Bunyi apa? Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Endi Tech Cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pasti ya cuy Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan ya cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Karena situasi saat ini itu sudah berubah gitu ya Menurut pandangan saya di Indonesia itu uh, kayak pandeminya ini sudah berakhir alhamdulillah banget ya Sudah berakhir setelah 2 tahun cuy <laughs> Dan yang jadi masalah nih hidung saya ini sudah hampir satu bulan kok tersumbat terus gitu ya kayak ingusan terus gitu ya nggak tahu bahasa Malaysianya ingusan apa sih pokoknya masih ada ini lender di dalam sini cuy nggak tahu kenapa gitu ya oke kali ini kita akan membuat lagi ngakak plus J ya yang mana kita akan mereaksi lagi video-video dari TikTok yang teman-teman beri kepada saya C atau ngetek nama saya di TikTok C dan buat teman-teman ya sekali lagi saya membuat channel baru ya untuk mengantisipasi kalau terjadi apa-apa dengan channel saya yang satu ini cuy channel ndtk dan kita bisa beralih ke channel ndjr ya ndjr nd junior ND juan diridwan namanya cuy ya di channel tersebut saya akan membuat reaksi juga tapi yang video-video yang nggak saya publikasikan di channel ndtk jadi nggak sama gitu ya saya mereaksi di sini tuh saya akan uh, bagi gitu ya di sini saya akan buat yang Sibur aja ya ngakak aja dan di channel NDGR itu saya akan membuat video-video uh, yang teman-teman mungkin agak uh, sungkan untuk uh, request gitu ya apalagi yang sungkan untuk kena copyright gitu ya. Contoh lagu gitu ya Saya akan bisa membuat reaksinya di channel yang satunya cuy Jadi jangan lupa follow cuy ya Jangan lupa bantu support gitu ya Channel IndyGR Oke langsung aja cuy ya di sini saya sudah menyiapkan uh, video-videonya cuy Saya sudah siapkan Tapi nggak semuanya ya saya, saya reaksi beberapa saja Dan kita akan tetap akan mereaksi video-video yang teman-teman tag ya Oke langsung aja kita ke video yang pertama Oke cuy, video yang pertama judulnya itu adalah maaflah saya tahan gelak time ini Oke, ini videonya cuy Oke, langsung aja Uh, oh, oh, oh, oh. Oh. oh, ini kampung CKK ya <tuh> Ini bukannya yang pernah saya tengok gitu Pak Cody buat roti canai Pijep gak ada di sini sih. Waktu ini dismake. Ini versi baru cuy. Yang dulu kan ini ya Dilempar gitu ya Ini di cuy Smackdown Oh iya ini yang gantikan jab ya Siapa namanya nih Oh ini kayaknya sutradaranya tuh kameramen sih tunggu kita ulang lagi sih ya part yang disemek itu <laughs> itu kelakar banget <laughs> ya ya <laughs> dijadikan ular dulu ya ular Sakit perut saya sih sakit. Ini rahang saya juga sakit banget ya. Ini mungkin karena sudah terlalu lama ya, kita nggak ngakak gitu. Sakit banget. Oke, okay, next. Uh. Uh. Apa sih? baru perasaan, ya. Saya baru perasaan. Saya gak tau jelasin gimana, cuy. Yang jadi masalah karena dia kurus cuy Seandainya dia gemuk ya Mungkin gak terlalu sakit gitu ya Masalahnya dia kurus Tulang semua gitu ya yang jadi masalah <tulang> Mataharinya itu terbongkar sih cuy <tulang> Oke okay, next Ini temanya gimana sih kok gak paham temanya ini seperti apa Kok tiba-tiba Ini anaknya Tiba-tiba Tiba-tiba Waduh Ini video dari mana sih Indonesia ke Malaysia Tapi cara jil Pakai jilbab ini yang Pakai tudung ini Kayak Indonesia gitu ya Kalau Malaysia kan tudungnya dia agak panjang gitu ya Kita tengok kembali lagi cuy ya Mimpi kamu, <laughs> Mamanya kaget uh, Ini kan lagu dari ini ya Kalau nggak salah cuy Demi ya Dilapan, mimpi. Ya kak, ya, ya saya pernah banyak banget dengar yang uh, buat, apa namanya uh, Soundnya cuy ya, kita ulang lagi, saya agak Kok dia tiba-tiba bergerak seperti itu ya <tipasuk> Mimpi, mimpi kakamu kamu. <tipasuk> Mamanya kaget gitu ya. nggak tahu ini settingan atau real tapi nampak banget eh di sini real gitu ya. Atau memang ini pelakon tapi ini kayaknya video dari Malaysia deh. Kayaknya video dari Malaysia ini sih Kita lihat komentar, Ji ya. Ini ada yang komentar terkejut makodik. Terkejut makodik ya. Jadi maknya ya ini. Ini maknya, ini uh, apa namanya? anaknya gitu ya. iya, ya, Oke, okay, oke, okay, next. Video selanjutnya. Islam yang pertama apa? Syahadat. Bunyinya gimana? Syahadat. Bunyi, apa? bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat. <laughs> Ini budu... Kenapa, kenapa sih bocil itu ada-ada aja ya gitu ya? Tapi tapi benar sih kalau kita, oh ini ya kita uh, misalnya pertanyaan seperti itu. Bunyinya apa gitu? Bunyinya seperti apa? Syahadat gitu. Syahadat. Kita ulang dulu cuci itu ulang Mampu Islam yang pertama apa? Syahadat Bunyinya gimana? Kak, bunyi apa? Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat Mampu Islam yang pertama apa? Syahadat Bunyinya gimana? Kak, bunyinya apa? Bunyi syahadat kayak gimana? Syahadat <laughs> <laughs> ini baru berapa video? Kenapa ngakak semua, ci? <laughs> Oke, okay, saya nggak mau baca, baca komentar dulu, ci. <laughs> ini videonya terlalu panjang kalau kita baca gitu. <laughs> Oke, okay, next, syahadat. Cuk, ini. <laughs> Saya tadi berpikir cuy ya Video ini akan sedih karena Ini kan kebanyakan Sound yang digunakan ini tuh uh, Selalu digunakan di tiktok untuk Yang hal-hal yang sedih gitu ya Tapi <laughs> Video ini beda gitu ya. Kita lihat <tuh> Oke, okay, ini yang tertawa ini yang ada di konten ini sebenarnya dia tuh adalah eh, apa namanya komedian juga dari Indonesia. Eh, <tuh> tapi <tuh> memang menonjolkan dari segi fisik dari tampangnya gitu ya mulutnya gitu ya. Tapi <tuh> ini saya lihat ini videonya Bener-bener benar real. Dia tertawa, tapi kayaknya tertawanya itu real gitu ya. <laughs> Kalau ditengok kayak orang gila gitu. <laughs> Astagfirullah. <laughs> Next. <laughs> Oke, <Okay>, video selanjutnya. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata <laughs> di Malaysia Cakep macam apa ya kalau di rumah ada bel? Ting dong atau gimana bunyinya? <laughs> ini, ini apa? Tema dari video ini, sih. <laughs> ada belnya. Ya. Belnya bunyi TikTok gitu ya. Oke okay, oke okay, menarik gitu ya kita lihat komentar apa tuh ada <laughs> ayamnya udah ngakak duluan ayam gue nggak perasaan ada ayam Okay, next ya, yeah. kita harus selesaikan video ini. <laughs> tukang ini tukang. bisa terbalik gitu <laughs> <G> <laughs> <sukai> <tik> <sukai> <tik> ya enggak komentar cuy Kayaknya gak dikasih kopi sama gorengan, kurang ngopi, bener kurang ngopi dia, cibi oke. Video selanjutnya, nah, engkau deh, hmm, misalnya lagi. <laughs> Dar, <ngarkanlah. laughs> Kau deh, nyanyi. <tuh> Tidak. Ayo, Kenapa? Kenapa wasitnya jatuh? Jurinya jatuh, juri. <laughs> Oke okay, next. Oke okay, video selanjutnya kerja gaji malam digigitin tikus. Oh ini ini stand up comedian cuy <laughs> Yang agak ribet ngomong <laughs> dia juga. Siang makan nasi malam minum susu. <laughs> Susunya dimana? di mana? disini sini sini sini di sini, sini, Susunya di <laughs> Aku, di sini, di sini, sini, tunggu, tunggu, cek, tunggu. Saya akan jelaskan sedikit ya untuk uh, video seperti ini ya, yang jokes yang diberikan oleh uh, ini sebenarnya stand up comedy cie, stand up comedy Indonesia yang masih muda-muda ya. Ini berdua selalu membuat uh, hal yang seperti ini ya. Tapi barusan baru kali ini saya tengok uh, apa Regen itu tertawa gitu ya. Kan agak susah ini Regen untuk tertawa gitu ya kalau uh, dia melakukan joke seperti ini dengan siapa sih namanya -nama ini saya lupa sih. Rimawan ya, Rimawan ya. Dia kalau berdua buat, buat jokes seperti ini tuh dia lebih kekesel gitu ya, lagi sakit hati gitu ya. Tapi di sini dia ngakak gitu ya. Kita ulang dulu sih ya, kita ulang lagi. Kerja, gaji, malam digigitin tikus. <tik> digigit tikus itu udah aneh gitu ya, udah pelik. Aduh. Siang makan nasi. Malam, malam. minum susu. Susunya di mana? Di sini, sini, sini, di sini, sini, sini, gitu. <laughs> tumben <-tahu>, <usur> <usur> dia tertawa, di Ya di sini, di sini, di sini, sini, <usur> di sini, sini, sini, Udah, udah, gue kayak udah nggak taat lagi ya, gue tanpa sakit kepala gitu ya. ini karena mungkin saya baru tertawa lagi cuy, jadi begini sakit kepala cuy. Ah, masih banyak sebenarnya videonya ini cuy, tapi saya nggak akan reaksi semua cuy. ya dua lah dua dua video lagi cuy, ya. oke, video selanjutnya cuy. pemerintah Indonesia Pemerintah Malaysia Rakyat Indonesia Wah ini real Ini Ini ini. Gue suka konten-konten seperti ini Ji. Gue suka konten-konten seperti ini Kita bisa lihat ya Kita lihat kembali Pemerintah Indonesia dengan Malaysia Itu baik-baik saja Damai gitu ya Nah, rakyatnya ini sih, rakyat Indonesia, rakyat Malaysia, beraduh gitu ya. Ini sebenarnya contoh yang nampak sangat gitu ya. Kalau kita lihat dari pemerintahan, semuanya baik-baik saja gitu ya. Semua baik-baik saja. Masyarakatnya ini gitu ya, itu yang rakyatnya ini yang jadi masalah gitu ya. Saya suka konten-konten uh, seperti ini sih ya ini bisa memberikan cerminan buat kita gitu agar berpikir lagi gitu ya kok bisa begitu gitu ya kenapa kenapa dengan rakyatnya gitu menarik menarik saya suka ini yang tag nama saya tentang video ini tuh saya jempol saya jempol banget ini yang saya cari next video terakhir cuy ya video terakhir iklan shampoo hijab di Indonesia versus di Malaysia wah ini membandingkan ini cuy tapi tak apalah cuy ya Mungkin aja ngakak atau gimana gitu ya Tapi kalau ada hal-hal yang tak penting Atau membuat uh, uh, Perbandingan yang lebih Korang bisa Mengertilah Korang hindari saja Oke okay. Oh Rejoice Ini klan di Indonesia Oh Malaysia Perut disari dengan nutrisi Agar kulit kepala dan rambut Kekal sehat dan harum Bersentiasa Apa sih? Iklan shampo hijab Indonesia Versus Malaysia Enggak ada, semuanya baik-baik saja Yang jadi masalah apa sih? Tapi di sini ada yang ngak, Iklan Malaysia, yang ngakat gitu saya ngaku nggak ngakak gitu ya, nggak tertawa. Semua baik-baik aja. Kau kita ulang lagi ya. Nah, Oke. Okay. Baik-baik saja. Malaysia. Pati lima puluh disari dengan nutrisi, agak kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum bentuk mm. nggak ada saya nggak lihat ada yang ngakak gitu ya atau kita lihat komentar dulu sih oh ini ada komentar satu sih sejak bila ada iklan tutkat Malaysia ada apa sih dan iklan Malaysia ini ada di atasnya jie ya definisi kerudung kerudungnya ikut mandi definisi kerudungnya ikut mandi Masa sih kita tengok lagi Ju, ya sehat <San> Oke okay, baik-baik saja 50 <San> Oh, itu dia. Oke, kita lihat sedikit lagi, cuy. Dan harum. Oh, ternyata sampunya dipakai mandi gitu ya. Ini bener gak sih? Masa sih ada iklan? Definisi kerudungnya ikut mandi. Betul sih. Ini salah salah buat ke atau gimana sih? Aduh, kok kurang bisa komentar di bawah. Benarkah iklan ini ada di Malaysia atau enggak gitu ya. Karena di sini ada yang komentar sejak bila gitu ya. Saya, saya juga nggak paham sih. Tapi untuk ngakak, saya nggak ngakak gitu ya. Tengok ini. Cuman aneh aja pelik gitu ya. Oke. Okay. Oke okay, itulah tadi beberapa video yang teman-teman tag nama saya di tiktok cuy ya Dan terima kasih banget ya sudah memberikan saya video-video seperti ini Dan cukup menghibur saya dan ini sangat-sangat menghibur saya sih cuy ya Sampai saya kayak kewalahan banget untuk ngakak gitu ya Mungkin kondisi saya yang masih kurang uh, baik Jadi saya nggak terlalu gimana sekali tertawanya Tapi jujur aja ya untuk video kali ini tuh semuanya ngakak gitu ya Terakhir, yang terakhir kedua Dan ketiga itu yang saya suka karena Ada perbandingan Indonesia Dan Malaysia itu yang membuat kita itu uh, Berpikir Berpikir jernih gitu Bahwa sebenarnya kita itu sama gitu ya Pemerintahan kita itu baik-baik saja Kenapa Rakyatnya yang Bermasalah gitu ya Itu yang jadi, itu yang jadi pertanyaan Penting gitu ya buat kita-kita kita, Indonesia, Malaysia dan terima kasih ya semoga video ini bisa menghibur korang ya, Membuat korang terhibur Membuat korang ngakak Dan menghilangkan stres korang Saya harap banget seperti itu cuy ya Karena memang niat saya membuat video-video ngakak Plus itu karena uh, Ngakaknya itu adalah uh, Sebuah hiburan Dan plusnya itu adalah